di jambu oh, banjir Oh, aduh, aduh. banjir Jakarta, Baik, oh. banjir di kampung desa Bojong Menteng kecamatan Tunjung Teja kabupaten Serang Provinsi Banten telah menghantam yaitu satu buah jembatan dari desa Bojong Menteng sehingga mengakibatkan satu buah minibus yang berwarna biru mengalami uh, tidak bisa melewati bahu jalan dikarenakan jembatan yang sudah putus. Ini di lokasi kejadian TKP. Lampung? Sama Pak Kapolsek Kampung apa nih? Benteng. Bojong Menteng ya? Desa Bojong Menteng nih Tunggung Teja Teja Ini lokasi nih Yang diakibatkan oleh curah hujan yang sangat tinggi sekali Sehingga mengakibatkan bendungan pamaraian sudah tidak bisa tertampung lagi maka dari itu hal ini bisa menyebabkan banjir di Bojong Menteng Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang Banten Kapolsek Petir sendiri mengatakan banjir tersebut diakibatkan oleh luapan sungai dari bendungan pamaraian yang meluat serta tidak terbendung sehingga mengakibatkan jembatan terbawa arus yang ada di desa Bojong Menteng dan luar biasanya sekali anggota polsek putir mulai dari malam hingga pagi hari tadi langsung sigap untuk mengevakuasi warga serta alhamdulillah untuk saat ini tidak ada korban jiwa yang ditimbulkan oleh dampak tersebut Anggota Polsek Petir sendiri melintasi jalan dengan penuh perjuangan, yaitu mobil pun agak sedikit sulit dalam berkendara dikarenakan batu-batu jalan sudah terlapisi oleh lumpur, sehingga ban mobil terasa licin. Alhamdulillah. Oh, wow, bro. Menurut keterangan Miruk Minar, banjir tersebut sudah merendam dapurnya yang berada di atas mata kaki air banjir tersebut. Ini di dapur nih. Ibu siapa namanya Bu? Ini Miruk Minar. Miruk Iya. Udah se apa se lutut ya? Belum Pak, baru sebelumnya. Selutut selutut. Iya. Kalau udah kesini mak ya segini. Ya Allah. Adalah dampak-dampak yang diakibatkan oleh banjir di Bonjung Menteng akibat luapan sungai dari bendungan Pamarayan. Musik Thank you. kira-kira oh, empat -kira -kira -kira -kira. banjir masih di Tanjung Teja. Uh, bisa iya, iya, Ya, banjir lagi nih. Tanjung Teja. Selamat, salam amanat. Mohon izin melaporkan pada hari ini Senin tanggal 9 Agustus 2021. Pukul 19.30 akibat curah hujan yang cukup tinggi mengakibatkan jembatan Muara terputus dan arus air cukup tinggi sehingga jembatan tidak bisa dilalui oleh roda dua maupun roda empat. Kami bersama masyarakat sedang berkumpul di sekitar jembatan. Dan untuk sementara tidak ada korban jiwa. Demikian komandan saya Kapolsek Tempat Kedong melaporkan dari jembatan Muara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ini banjir kedua nih. Di desa apa nih? Ini Desa-kemuning desa desa ya. Iya. Oh. Yang mulai naik bu Jam tujuh.